Bagaimana untuk mendatangkan Rizky? Eh kelas Rido. Ketika sampan kemrungsung, so. ungsungi itu udah gak gendang ayun, udah gak gendang ayun, udah gak gendang ayun. Rizky akan menjauh. Aku tunggu nih aku, kau tunggu aku, kau tunggu aku. Itu namanya kemrungsung. So. Harus, harus. Abisunya besar. Itu justru Rizky ini akan semakin menjauh, semakin menjauh, semakin menjauh. Karena Rizky itu semakin seperti bayangan yang ketika kita mengejarnya dia akan semakin lari tapi ketika kita berhenti maka dia akan berhenti di situ makanya ketika kita ikhlas dan rindu Allah akan mendatangkan orang yang diuji Allah anaknya nakal itu karena pikirannya takut anaknya nakal ketakutan ketakutan ketakutan ini menyebabkan Allah menguji sampean wedi bujudi selingkuh Pokoknya, wow, WA dicek, buku dicek, customer dicek, nota dicek, transaksi, selingkuh teman Pak. Nggak percaya, buktikan. <laughs> Ayo, berani bertaruh saya, karena apa? Orang itu diuji dengan apa yang ditakutkannya. Karena takut itu sebagai bentuk, dia tidak ikhlas dan ridho. Makanya, agar kita dicintai istri kita, apa yang kita lakukan, rido karo ikhlas. Rido dengan keburukan istri, ikhlas dengan kesalahan istri kita edukasi, kita jelaskan pelan dengan rido, bukan dengan emosi. Apa yang terjadi, Allah akan mendatangkan kasih sayangnya. Karena apa? Kita rido ikhlas. Anak sange ngodingin nakal, masuk HP dicek ini sopologi nengilinge, jambiro nengdi, wahalah anakmu koyo robot, koyo karyawan, siang kudu ceklop, koyo guru, jam sini harus sini di sini lah itu. Tapi bagaimana kan dengan Allah? Ya Allah aku ridho, ya Allah aku ikhlas, belajar bagaimana arti sebuah keikhlasan. Jadi ketika kita sudah mencapai titik keikhlasan baru Allah memberikan ketika ikhlas melepas Allah mendatangkan kalau kita belum ikhlas melepas maka sesuatu belum didatangkan oleh Allah agar kita sampai betul-betul ikhlas Nabi Ya'kob alaihi salam ketika melepas Nabi Yusuf 45 tahun jadi nanti pertemuan Nabi Ya'kob dengan Yusuf itu seberapa tahun? 45 tahun selama 45 tahun berpisah dengan anaknya Nabi Ya'kob belum ridho. sampai Nabi Ya'kob itu betul-betul ridho atas ketentuan Allah, dia ikhlas melepaskan kepergian Yusuf saat itulah Nabi Yusuf didatangkan dan bertemu Zulaikho nanti sama jadi love story-nya itu cerita cinta Zulaikho itu diijabah oleh Allah, setelah hasrat untuk memiliki Yusuf dihilangkan sama sekali. Nanti menteri keuangan Nabi Yusuf yang pegang sehari setelah menteri keuangan Kitfir ini meninggal. Jadi setelah pergantian Kitfir ke Yusuf, Kitfir meninggal, otomatis Zulaikho menjadi janda. Usianya sudah ratusan tahun. Kulitnya sudah keriput, Keruntah Akhirnya Zulaikho melepaskan Ya Rob aku ikhlas kehilangan Yusuf seumur hidup aku Ridho seandainya Yusuf bukan suamiku aku Ridho ya Allah aku ikhlas ya Allah Yusuf tidak menjadi suamiku saat itulah nanti Malaikat Jibril datang dan merubah didatangkannya Yusuf ke Zuleikho sehingga Zuleikho diciptakan oleh Allah menjadi muda lagi perawan lagi dan mendampingi Nabi Yusuf selama 40 tahun tahu Agar sesuatu datang kepada kita, ikhlas, ikhlas, Ridho Aku menitipkan anakku padamu, ya Allah, karena sebaik-baik penjagaan adalah penjagaanmu. Dimanapun anak kita, dijaga sama Allah. Dimanapun istri kita, dijaga sama Allah. Dimanapun rizki kita, didatangkan sama Allah. Karena kita apa? Ridho dan ikhlas. Berarti sing kemurungsung-kemurungsung mulai tansinya di dunke, ya orang yang sampai hari ini masih terlilit hutang sulit nyaur itu karena satu, dia masih merasa hutang itu hina dan aib dilah hutang itu amanah <tuh> hutang itu tanggung jawab, jawab. jadi cak, jereh hutangmu iya, saman gue gak isin wong amanah <tuh> semakin besar kan semakin <tuh> baik toh. Di sini arti keridoan, di sini arti kere, kerelaan, sehingga kita itu ya biasa. Dua utang ya biasa, orang tahu utang ya biasa, itu arti ridho ikhlas. Ini nanti kita bahas di ayat senjatnya, ternyata setelah keridoan inilah, Bismillahirrahmanirrahim, Allah justru mendatangkan. Tapi semakin kita takut dengan ketentuan Allah, Allah akan menguji.